Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Elgato yang delay di OBS Studio ya. Di sini saya menggunakan HD60S Plus ya, saya bilang dari awal biar ya nanti kalian bisa, mungkin bisa menyesuaikan apakah kalian pakai HD60 atau HD60S ya. Sebenarnya untuk HD60S dan HD60S Plus ini katanya udah instant game view. Memang instant untuk di OBS dan untuk di aplikasinya entah kenapa ada sedikit patah-patah. Tapi untuk di OBS tidak ada masalah, tidak ada input delay sama sekali, tapi... Ada delay di audionya, jadi ada dua gitu kemungkinannya antara video atau audio yang datang lebih cepat di OBS Studio atau mungkin ya mungkin di semua video gitu ya. Nah untuk saya videonya real time, tapi untuk audionya datang belakangan gitu, berarti kita akan memasukkan input delay di videonya dan kalau mungkin videonya datang lebih telat dibanding audionya jadi audionya lebih cepat gitu ya, kalian bisa kasih delay di audionya gitu jadi yaitu adalah kebalikannya kalau lebih cepat di video kasih delay di video kalau audionya datang lebih cepat kalian bisa pasang di audio gitu untuk delaynya. dan caranya gampang banget kalian cukup klik video capture device kalian cuman di sini saya udah kasih nama Elgato PS4 ya. kalian cukup klik kanan dan kalian cukup klik filters ya. dan untuk normalnya atau mungkin defaultnya sini nanti bakal kosong atau tidak ada apa-apa kalian cukup klik yang tambah ini aja gitu kan dan kalian cukup klik yang video delay dalam A Sense. mungkin A Sense ini adalah audio Sense. mungkin mungkin ya enggak tahu juga gitu kalian cukup tinggal tambahin aja nanti tinggal kalian isi gitu ya delaynya berapa nah cuman di sini saya tak kenapa gitu ya mungkin saya isi 650 itu entah kenapa pas gitu dan saya ini mengambil referensi dari forum Elgato HD60 jadi ada yang tanya di websitenya gitu di Frequently Asked Question ada yang bilang 650 aja kata ya kata korespennya mungkin dari Elgato-nya ya dari Elgato-nya bilang 650 dan entah kenapa bisa pas di HD60s plus ya dan mungkin mungkin ya. Mungkin ya saya juga udah tahu gitu delay semua capture device-nya udah pasti 650 gitu dan ya harus sih ditambahin aja ya 650 gitu untuk videonya tanpa harus kalian setting. Setelah itu jujur udah nggak ada lagi masalah delay dan sebagainya walaupun delay-nya ini ya kalian udah nggak bisa ngelihat ke layar kalian lagi karena di sini untuk input delay uh, 650 ya bukan audio delay itu lumayan lama banget gitu. Jadi kalian misalnya saya baru pencet R1 udah beres gitu animasinya itu baru mukul. Dan ya kekurangannya itu kalian harus pakai monitor tambahan gitu ya dengan atau mungkin TV ya. Jadi kalian record PS4 kalian menggunakan laptop dan ya kalian harus lihat layarnya itu yang TV, jangan yang laptop karena yang laptop bakal delay gitu. Saat muterin kamera eh kerasa banget saat muterin kamera dan saat kak juga 650 milis second Lumayan berasa banget Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Jadi kalian cukup isi aja Delaynya 650 Dan kayaknya untuk semua capture card Elgato bisa Cuman untuk capture card lain nggak tahu juga Dan ya jadi cukup segitu doang Untuk videonya Thanks for watching Bye bye <tuh>